Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tips saya, cara saya memilih mobil bekas, ya kan? Kita cek hidupkan dulu mesin. Sekarang kita lihat mesinnya, ya kan? Mesin oke. Okay. kita lihat bodi dalam dulu. Oh, kalau gini kalau mobil tua enggak apa-apa. agak ada keropos, tapi memang mobil tua. Tapi mesin masih enak. Oh iya, sama di sini ada kerupuk sedikit. Gak apa-apa, Mas, dan berdua kita tes jalan sebentar untuk melihat keadaan ke kakinya